It's me, Kamila Haytonupus. Di Disini saya akan menjelaskan tentang diabetes mellitus Yuk, disimak dengan baik Apa sih itu diabetes mellitus? Pengertian penyakit diabetes adalah suatu gangguan metabolisme kronis Dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar darah Disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat lipid protein sebagai akibat dari insufisiensi fungsi insulin tanda dan gejala diabetes mellitus yang pertama sering merasa haus sering buang air kecil terutama di malam hari rasa lapar yang ekstrim turunnya berat badan tanpa sebab yang jelas kelelahan pandangan yang kabur dan luka Faktor penyebab diabetes mellitus Yang pertama, riwayat keluarga dengan diabetes mellitus Berat badan berlebih Kurangnya aktivitas fisik Hipertensi Islividemia Pola makan yang tidak sehat Dan yang terakhir merokok Pencegahan diabetes Edukasi Kenali penyebab dan faktor risiko diabetes Deteksi dini, periksa kadar gula darah minimal 3 bulan sekali Jaga pola makan, hindari makanan instan, batasi konsumsi gula dan karbohidrat secara berlebihan, perbanyak asupan buah dan sayuran Olahraga, lakukan olahraga secara teratur minimal 3 kali dalam seminggu selama 30 menit Dan yang terakhir, istirahat yang cukup dan hindari stres Komplikasi diabetes mellitus yang pertama meningkatnya risiko stroke dan penyakit jantung, kerusakan secara neuropati yang dapat menyebabkan hilangnya sensasi rasa di kaki, retinopati diabetikum yang merupakan salah satu penyebab hilangnya penglihatan pada penderita diabetes, oleh karena perusakan pembuluh darah di kecil di mata, dan yang terakhir di gagal ginjal. Thanks for watching.